Assalamualaikum mas bro Hari ini kita mancing lagi Gimana kabar kalian Semoga selalu diberi kesehatan Dan dimurahkan rezekinya Hari ini kita strike lagi Ini bang pendot Di bawah ada bang kopat Waduh Lama ndak mancing mas bro Hujan Spotnya sekarang Airnya kayak gini Waduh, Keruh pol Tapi panggah boleh water gitu oke okay. gimana kesuruhannya kita hari ini jangan lupa like dan subscribe nya pena mancing oh di dimana ikannya mantap guys Alhamdulillah. So anu Hello. asami mas bro, mak prawe, hu hu hu hu hu hu <Five Heaven Prem> Tah <West> <line gezúcime> marriages <mess> anyway <hate> <frogoples> Lelik uh, sampai miring miring. mas bro mas bro mas bro mas bro mas bro mas bro mas bro uh babon luar uh mas babon jadilah Hujan mas bro Hujan Cuman saya di bawah Pohon prank uhuh. Mantap Uh uh ja Allah Anak-anak lor Sampai melintir-melintir uh uh uh uh uh uh uh uh asik kasih kasih kasih kasih mari hujan nih bro uh <SILENCIO> <SILENCIO> Langsung, bro. Uh, Mantap, Mas, bro. Uh. Duk, lor. Cuatanya mendung. Oke, sampai bertemu lagi. Oke, sampai bertemu lagi. Ya, cara kita mancing selanjutnya, semoga kalian tetap terhibur, bang kopat, bang Pendi ya, mantap. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Penak mancing, oyi.